Hello dan Assalamualaikum bersama saya Soft one. kembali semula kita di dalam Saf React hari ni. Kita akan sambung lagi kita punya reaction Agent Ali season 1. Ini adalah episod yang keberapa? 7. So tanpa orang masa, jom. Okay. Tiba-tiba start dengan ni. Okay, suspect. Suspect. Nasi lemak Alamak, time ni lah pula Victor Call blok. Oh tak sempat Ilara, Alamak, trade dah berlaku Ada lagi. Jom, salah trade ke apa? Ya, tapi nanti barang tu macam mana? Kai. Okay. Tidak kena sekio barang tu. Op. Oh. Oh, no. Alright, sabar lagi. oke. Okay. Dia tak dapat follow yang tu eh. Incoming train. Woo. Selamat. Barang tu macam ni dia dapat tak? Bag yang sana pun tak dapat, bag yang sini pun tak dapat Gegas, protokol gegas, what is that? Apa benda tu? So hari ni, hari ni pasal protokol gegas tu. Apa benda siap gegas? Hah. Denda. Oh. Nampaknya ada orang dah merajuk. Yap. Yap. Sebab misi ya. Misi gagal lain. Hari tu Lima. Obviously lima. Eh kenapa ni? Ah <laughs> Oh, sengaja terang datang sini ya. Oh, masalah power eh. Haa, ah, ikut tandas. <laughs> Oh macam mana dia nak bagi koman? Tak dengar weh. Aku dengar bertindak segera itu je. Siapa pula lah? Adakah still ada kaitan dengan Aaron? Apa Dr. Aaron, Prof. Aaron yang sekarang udah masuk geng-geng dos stress. Dalam back. Ah, Alicia. Apa tu? Plan B ke apa? Oh. Yup. So memang fokus objektif je. Mestilah pernah kalau dah dia... Oh. Oh, style dong itu. Oh cedera parah eh Macam nuklear lah Dang. Ini saja protokol gegas Maksudnya objektif itu yang utama Kongres semua tinggal lah. Siapa yang mati batilah. Tapi Visu mati kita. Ha, dinjet je. Oh, Invisio matilah lah. Oh, dua orang lagi. Okay. Season ni memang ni villain dia. Azurium. Alright. Hah. Kan. Ada dagger pula dekat tangan dia. Assassin's Creed. Ui kena slice. Tak boleh. Dia ni laju sangat lah. Doss ni kalau nak fight dengan apa. Ali Shah memang. Doss akan menang lah. Uuu nice Ali. Wah cantik aeroboots. Let's go. Ya dia punya flashbang. Dia orang nak override control untuk power ke apa? Sebab apa? Dia nak power banyak. Oh, of course and. Right? Dia nak dapatkan Kyzurium tu. Wah wow, daripada jauh je Oh dikontrol Betul Oh ingat, diingat sama rata ke Eh. Dr. Aaron ni terlalu apa Excited sangat Dia ingat dia sama rata dengan semua ni Tak Dia ni orang paling bawah sekali Dia, dia, dia sebagai Kuli je Ah Oh no! Wah, jadi buwek. Wah. Oh, power tu lagi. So, setiap kali power ada problem, maksudnya, DOS dengan TRES pergi dekat power plant tu nak dapatkan, apa? Uh, Azurium. Tak apa, kali ni ada comot. Dan itulah sebenarnya apa yang orang jahat nak buat kan. Suruh berpecah. Mestilah ada masalah lagi eh pasal kerjasama ni Sebab Ali Ni trouble sum Uh lepas tu Alicia pun jenis yang Apa macam susah nak berbaik What? Dia seal eh? Yeah. Oh, dia, Diorang tipu je Diorang datang di sini So Ali ada kat sini Kebetulan Tak boleh jam Oi dah tahu dah Mari kita tengok Wow susuan Ali lawan Apa Dengan Dos. Oh, sekali lagi dah kena. Oh, ada juga Alicia. Dia patah balik ke apa? Oh cuba panggil. Apa dia? Aduh, apa kerja sama tak ada ni. Oh dia dah Oh dah dapat dah Alamak Oh dia upgrade juga Dia upgrade dia punya armor dia lincah. Sekarang ni dia orang buat ni, flashbang. Bukan, EMP je. Si Ali ada ni, mata. Ada iris masuk aku. Oh my god, Chow mau pula Dia kena dia Ali, kena guna Iris untuk bagi tahu Alisha macam mana nak counter apa dos sen. Itu je cara dia. Ataupun Alisha dia 6 sen. Ooh, bayangkan kalau dia orang bergabung weh. Aku rasa katelah dia ni memang dalam league lain. Ha. Tapi dia orang kita kerja sama juga. Sebab Alisha di keadaan careless juga. Oh no, berdeliter itu. Ani, ni, ni, ni nak tahu ni sama ada dia nak ambil objektif kita? No, no, no, no, no, Ali mesti dia akan selamatkan gaya Alicia. Adakah dia komit gegas? Oh no, there's no way weh tak boleh, takkan. Ali! Ali! Macam mana? Macam mana? Apakah keputusan Ali? Alisha! Ya! Yeah! Itu dia! That's the true hero man Aero boots Of course dia akan pilih dia punya Apa komrad say. So buat pertama kalinya Agent Abandon Protokol gegas Buat pertama kalinya kau. kan. Apa agaknya re reaksi Rizuan eh? Dengan general Ooh Ah uh -huh. Yeah, Nice. Mungkin mungkin dia dah dapat stres-stres kot. Okay hopefully dia dapat kepercayaan Alicia dah percaya dekat Ali. Disebabkan dia selamatkan tadi. Kita boleh cakap yang Alicia tadi memang dalam keadaan mati. Okay hidup atau mati. Kalau Ali tak selamatkan dia tak abandon apa uh, protokol gegas Alicia mati tadi ya. Oh. Dia kena laser daripada power plant tu. So itulah dia episod tujuh aa Actionnya memang banyak macam biasa lah kan Dah hujung-hujung ni banyak action Tapi yang key point dia uh, Dekat Ali selamat kali Alisha lah Dan want, Kita tak tahu lagi reaction general dengan reaction uh, Apa ni Rizuan macam mana kan Kita nampak sikit je lah reaction Rizuan kan uh, Tapi kita tak tahu apa di sudut hati ni Apa apa sebenarnya Dia rasa Ali ni macam mana Dia seorang agent ni macam mana So itulah dia Kalau kau suka dengan video ni macam biasa Boleh like Aa, jangan lupa subscribe juga Kita akan jumpa di episode akan datang Di video akan datang Episode 8 Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye